Ada sebuah kabar spesial dari Om Izhar, bersahabat ya. Kita lihat di akun pribadinya, Om Izhar mengunggah sebuah postingan foto bersama Si Uto. Bersahabat ya, ini bentuk kangennya dari Om Izhar nih yang sudah lama tidak bertemu dengan Si Uto. Bersahabat ya, kucing kesayangan dari Abang Rizky Bilar. Kita lihat sangat akrab banget ya, mereka ya. Doakan saja mudah-mudahan tentunya Om Izhar bersama keluarga besar. Selalu diberikan kesehatan, amin ya Robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya Om Izzermuskan sebuah kalimat caption ditularkan Uto pun bergaya, wow, gaya banget nih si Uto memakai kacamata hitam, aduh, luar biasa keren banget nih Sahabat ya. Banyak sekali komentar dan tanggapan dari postingan tersebut, yakni dari akun Instagram. Osengkangkunya Lesti mengatakan, Masya Allah, anaknya Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora ganteng banget ya. <laughs> Seterusnya ada komentar lagi persahabat ya, dari akun Instagram Leslar underscore history mengatakan, Gemes banget sama si Uto, btw, Kong Pak udah centong blue katanya ya. Alhamdulillah persahabat ya untuk... Tentunya akun Instagram Om Insar sudah centang biru persahabat ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan tentunya keluarga besar Lesti dan Rizky Bila selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya robbal Alamin. Dan selanjutnya persahabat tentunya kita juga mendapatkan kabar bahagia Alhamdulillah. Lesti Kejora tentunya masuk dalam kategori Dangdut Artist of Beers persahabat ya di dalam ajang. Jukes Indonesia Music Award persahabat ya luar biasa tentunya Dede Lesti membanggakan Tentunya kita wajib untuk mendukung Dede Lesti dalam ajang ini persahabat ya mudah-mudahan Tentunya Dede Lesti mendapatkan predikatnya persahabat ya dalam ajang Jukes Indonesia Music Award 2021 Dalam postingan tersebut juga tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan dalam salah satu akun Instagram ebus persahabat ya mengatakan Jukes Indonesia Music Award atau Jima 2021 siap kasih muda-mudi kebebasan memilih pemenang Pantengin terus Instagram Jukes ID Buat siap-siap puting musisi idola kamu tanggal 7 hingga 13 Juni 2021 di aplikasi Jukes ID Yuk ini dia waktunya jempol muda-mudi menentukan pemenangnya Wah persahabat ya kita doakan saja Tentunya kita sebagai fans sejati Leslar, kita harus mendukung Dedek Elastika Kejora yang dalam ajang tersebut. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial, persahabat ya. Tentunya ini momen bahagia pertemanan Abang Rizky Bilar Haris dan Adiska, persahabat ya. Yang kangen mereka tentunya tinggal mampir saja ke channel YouTube-nya Abang Adiska, persahabat ya di situ ada keharmonisan pertemanan dari trio gesre, yang selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga Sahabat ya. Mudah-mudahan pertemanan mereka selalu diberikan kelancaran amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga para sahabat kita lihat tentunya yang menunggu nunggu vitamin D.D.L.S.D kita lihat aja postingan fotonya para sahabat ya. Aduh, makin menggemaskan calon manten mempelai wanita ini para sahabat ya. Tentunya selalu tampil membuat kita melihatnya bahagia dan gemes banget persahabat ya doa-doakan tentunya untuk Lesti Kejora mudah-mudahan dilancarkan untuk acara lamaran sampai acara akad resepsi nanti persahabat ya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Singan tersebut di pos kembali oleh akun Instagram Leslar Anus. History di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Madu kemana aja sih? Wah, kayaknya pada rindu banget di persahabatan ya. ya. Bangnya sekali dibanjiri komentar juga dari para fans, yakni dari akun Instagram." Mw ingin berkomentar lon rindu sumpah Dede lupa password instagramnya Aduh Selanjutnya ada komentar dari akun Almira mengatakan Dede kenapa makin imut Pastinya bersahabat ya Calon mantan pastinya imut banget nih Mudah-mudahan dilancarkan Untuk urusan Dede Lesti Kejora ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan postingan dari akun Instagram Robs di orang, ya. Di situ mengunggah sebuah postingan foto pribadi dari alias dan Bang Bilar dan ada ucapan selamat dari Bang Robs di orang, ya. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Orang baik dapat jodohnya yang baik pula. semakin tinggi pohon semakin banyak buahnya dan anginnya akan semakin kencang. Mudah-mudahan dilancarkan sampai hari ha Thanks juga udah support aku Dia baik, dia tinggi, tapi tetap merendah Good attitude Rizky Bilar dan Derisa Putra Siregar Wow, tentunya dukungan luar biasa Tentunya diberikan oleh Harupsi Temorang untuk idola kesayangan kita Masya Allah bang persahabat ya doakan yang terbaik Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Risky Pilar dan tetap pantengin channel ini Pak Sahabat ya biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang Min ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.